Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat halo, dimanapun kalian halo, halo, siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube halo, yang akan selalu memberikan Kabar terbaru, kabar baik Kabar bahagia dari Idola kesayangan kita Lesti Dan Rizky halo,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 Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, di kamar pertama kita, awali dengan potret. Mamayu yang lagi Fotoshoot ya, nih bersahabat ini fotosit fotosit kemarin Masya Allah terasa sangat cantik sekali Apalagi idola kesayangan kita Bunda Lesti yang selalu membuat kita kagum Masya Allah luar biasa Circle-nya bukan kaleng-kaleng Alhamdulillah bersahabat mudah-mudahan Silaturahmi tetap terjaga Pertemanan baik pun tetap terjalin persahabat. kita selalu mendoakan Yang terbaik Untuk mereka semuanya Komentar pun begitu banyak para diberikan. Di antaranya dari akun UMD Masya Allah, mama-mama cantik, saleha, sukses buat semuanya, amin Ada juga tanggapan dari Hakan Yati. Masya Allah, Allah, kumpulan wanita saleha, sehat selalu semuanya, amin Allahumma amin, begitu banyak doa baik diberikan Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Mudah-mudahan juga dukungan semakin banyak dari orang-orang yang tulus mensupport Leslar family Kemudian juga persahabat selanjutnya ada cedukan kembali BBL Lagi main bar dengan Kak Salso, Masya Allah persahabat ya Aksi lucunya ini membuat kita bahagia banget hari ini, luar biasa Mudah-mudahan sehat terus untuk Abang Fatih Doa terbaik selalu diberikan untukmu dari orang-orang baik juga pastinya berikutnya kita lihat persahabat yang cidukan yang kita dapatkan BBL sepertinya ini emang kelelahan banget ya ada yang kelelahan langsung tertidur tidurnya bareng juga dengan kak sasa Masya Allah. Alhamdulillah persahabat ya selalu mendapatkan cidukan melihat foto BBL tertidur saja kita sudah happy banget kita lihat juga nih tanggapan banyak sekali diberikan Dan antaranya dari kun Harmini 14 Masya Allah, kalah, Abang El kesayangan, kecapean ya bang Itu pipi bapak boleh dicubit nggak bang tuh Pengen banget nyubit pipi gemesnya Abang El <gül�> Ini cute banget, luar biasa Kemudian juga bersahabat ya Berikutnya, di sini ada tentunya cedukan juga untuk keluarga Gono Kali ini ada postingan Bunda Lasti Ini keren banget, hasil karya seseorang pastinya Begitu cantik Bunda Lesti, begitu banyak orang-orang baik yang sangat benar-benar tulus mensuport dan mencintai Leslar Ini keren banget Ben. Kemudian juga untuk selanjutnya ada sebuah artikel bersama dari akun Heath 500 Kali ini di vlognya Leslar Entertainment Lesti Rizky Bilar Ini saat di lokasi syuting Model video klip insan biasa Masuk artikel HIP 500, Lesti curhat tak ada adegan mesra dengan Rangga Azov di video klip Rizky bilang ngarep lu katanya tuh. tuh. Masya Allah bahagia terus bapak yang terleslar. Mudah-mudahan rumah tangganya Rukun bahagia. Selakinah mewadah warahmah. Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan emang benar banget ya. Berdua ini, Lesti Bilar kalau sudah bercanda bikin ngakak semuanya. Mudah-mudahan, Lestal Entertainment pun kembali aktif untuk memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Berikutnya kita simak juga di storynya Bunda Lesti satu jam yang lalu. Bunda Lesti mengunggah video, lagu, model video juga ya dari The Ocha, bentuk support dan dukungan dari Bunda Lesti untuk wacanya persahabat ya. Uaknya BBL juga nih Masya Allah mudah-mudahan sehat Berkarya terus untuk ocha. Semoga pertemanan dengan Bunda Lesti pun Tetap terjaga dengan baik Kita juga pastinya Bersama selalu menantikan Selalu menunggu cidukan-cidukan Vitamin terbaru lainnya Di siang hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar menarik Dari Lesti dan Bilar tentunya